Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, nama saya Diva dari kelas 33 Kali ini saya mau mempresentasikan montase tentang cuaca yang ada di Indonesia Indonesia terletak di garis katolik Maka Indonesia adalah negara berikan tropis Indonesia memiliki dua musim Yaitu musim panas atau musim kemarau dan musim hujan ada lima cuaca yang terdapat di Indonesia 1. Cuaca cerah Cuaca ini yang paling sering kita alami Biasanya terjadi di tengah musim kemarau Aktivitas yang kita bisa lakukan banyak Seperti main layangan, jemur di luar, dan main bersama teman Kedua, cuaca berawan, yaitu cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan Biasanya berawan akan menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut Ketiga, cuaca panas, yaitu di mana matahari bersinar dengan terik Debu akan tertiup oleh angin Biasanya kita memakai topi, kacamata hitam, dan payung supaya tidak terkena sengatan sinar matahari. Makan es krim juga enak nih di cuaca panas seperti ini. Keempat, cuaca dingin, suhu udara lebih rendah. Biasanya terjadi ketika masa peralihan dari kemarau ke hujan. Sebaiknya menggunakan pakaian hangat di cuaca dingin ini Terakhir, cuaca hujan Terjadi saat butiran air ada yang ada di awan jatuh ke bumi Biasanya langit akan menjadi gelap Matahari tertutup awan dan udara menjadi dingin Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Pada cuaca hujan, sebaiknya menggunakan jas hujan, payung, topi, atau pakai daun pisang seperti ini. Diva mau ingatkan ke teman-teman, kalau buang sampah harus di tempatnya ya, supaya ketika musim hujan tidak terjadi banjir Sekian presentasi Diva, semoga bermanfaat, stay healthy, stay at home Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh